yuk cik cik cik cik balik lagi bersama Otong Spin kali ini kita akan review game Get of Olympus kita modal agak gede ya kung seluruh 1055 udah alam lah kita bermain di berapa enaknya ya, bet uh, 1200 aja lah ya 1200 4800 boleh kali kita coba 30 30 turbo Oh okay, yang bertanya kita main di mana kita main di CNN slot. Itu slot sensasional dan tergacor, tersolid. Sakti raw jaga duna eh heret. Di sini nggak cuma ada slot aja, di sini lengkap ada tembak ikan, bakarat. Nomor togel pun ada, langsung cus aja untuk linknya ada di pin komen. Baik, the game kita coba coba, coba -co -co -co. manis dulu, bos. Tadi bos, kasih manis manis terus ini bednya agak berberdikit ya guys karena kita bawa modal 155 biasa kita modal di bawah 100 ini lagi dicoba modal di atas itulah semoga dikasih JP JP mantapnya merah jadi cincin turun dong dua lagi kuning tiga langsung sih biasanya kalau di rally itu hijaunya kurang dua pasti hijaunya hmm. jadi itu hijaunya jadi fix hijaunya jadi atas gelas kasih C aduh nggak mau cuk susah ini kalau orang mau skater cahanya emang udah mantap sayang skaternya macam tay aduh tuh tuh tuh tuh ah dah dah dah awal yang kurang bagus buat nah kita coba kelarin spinnya dulu masih sisa sembilan ayus masih mantap-mantap lah us oh hijau boleh cincin sekalian hijaunya jadi petir atas mahkota dong boleh kok skater terus bus ayolah us hijaunya kasih us hijaunya kasih sayang sayang merahnya keturun Aduh udah pecahnya udah asik nih sebenarnya cuma tinggal petir-petir mantapnya aja sur merahnya jadiin dong merahnya jadiin dong cincin boleh cincin sekalian dua Aduh di mana ini enggak ada tuh ayo us. ayolah us Aduh di, di 20 turbo agak apa kita coba 30 semoga agak petir-petir mantap free spin, free spin hebat skater-skater isi daging us kasih us yang manis kali 50 konek kuning boleh kuning kasih dong kuning aduh ungu kuning kurang semua kampret lumayan 360 kali 50 konek duduk-duduk kali 50 pertanda bagus nih seluruh biasanya kali 50 keluar itu tanda-tanda petir merah mau keluar atau skater isi daging mau keluar biasanya gue main kayak gitu kalau us tuh gampang ditebaknya gitu Aduh, atas, aduh skaternya kurang terus, cuk 16 spin lagi, belum ada tanda-tanda petir-petir merah keluar. mahkota jadiin dong, us. Aduh kurang satu. Seneng buat kurang sih, us. Ayo kasih kasih, mantap-mantap us. U us, hey, -us. kuningnya jadiin us. Tak mau, mau dong, mau dong. Uh, kali lima lagi slur ini mah fix gacor nih, nih fix gacor situsnya gacor nih yang bertanya yang dimana CNN si slot langsung gaskan aja linknya ada di pin komen kita modal 155 udah naik jadi 1,2 lah udh udh cuan slur ini kalau gue main biasa itu langsung WWD ngapain lama-lama udah bebit aja kalau enggak ya kita coba spin manja dulu di bet 1200 lah ya Ah turun ke sejuta kita langsung kabur lah. semoga dikasih yang mantap-mantap bus. Mantap, tuh enggak connect tadi kok enggak connect bus, uh, kubus uh, kuningnya birunya jadi us atas gelas kasih petir us anjir skater terus satu skaternya satu-satu terus iya kan kalian juga merasakan yang main seus sekarang skater itu susah makanya nyarinya petir-petir di luar buat JP-JP-nya skaternya sekali dapat nggak ada isi ini harusnya dapat yes dapat skater pertama di pet 1200 jangan lupa tadi double change aktif di 30 kurva yes loh birunya anjir kurang aduh kurang kurang terus kok kau kurang kurang oh aduh kurang terus Aduh merah jadi kuningnya jadi atau hijaunya jadi di hijau jadi lumayan 4.800 petirnya us petirnya atas gelas pasti so fix nggak mau atas atas mahkota petir dong nggak mau juga kampret sekali kau us nah gitu dong us. walaupun di kaldu kaldu kali dua siapa lumayan lah hanya udah banyak kuning-kuning jadiin us, kuning dua lagi kuning dua lagi kuning dulu Udududu atas kuning petir dong kasih enggak mau hijaunya jadiin ah nanggung sekali us, uh, uh. ah, tuh nih selur, kalau udah JP di luar itu jarang ngasih di dalam biasanya makanya biasanya kalau gue langsung auto kabur karena ya begitulah saya us pas lagi muntah-muntah di luar ya kayak gitu kalau muntah di dalam ya biasanya bisa berlanjut kalau muntah di luar tuh pasti paling sekali dua kali lah. eh tadi kan lumayan modal 155 naik 600 dihajar lagi petir naik 600 lagi jadi 1,2 Ini kita masih di 1,2 kalau turun 200.000 kita langsung auto kabur saja isinya konekin dong petirnya us Aduh malah kota disitu Ayus kasih yang mantap-mantap lurus -mantap, jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di CNN slot ya lu langsung kasihkan aja untuk linknya ada di pin komen biar kalian merasakan JP JP mantap di Zeus enggak cuma depo-depo terus gitu loh Oh iya Selalu mengingatkan, anggap game ini sebagai hiburan saja, bukan mata pencariannya seluruh. Biar kalian tidak oleng, tidak panik. Jika ingin bermain, bermainlah dengan uang dingin, biar kalian nggak terlalu pusing. Oke, okay, back to the game, kali 10 connect, merahnya kasih atau kuning us, merah kuning connect 14.000 lagi dong us, hijau boleh. Ijo mahkota kasih Us, mahkota pasti pecah mahkota ku birunya kasih dong. Aduh 26 puluh enam kali sepuluh, dua ratus ribu cuan cuan cuan cuan cuan cuan. Nikmati dulu, nikmati dulu, nikmati dulu. Yang tanya mainnya di mana sih? Dan ya? slot nih bos gacor banget di luar loh. Kalian gak pengen nyoba langsung gas kena aja seluruh. Linknya ada di pin komen. Aduh, nikmatin sensasi-sensasinya dulu ya kalian gue terlalu ingetin jangan jadikan game ini sebagai manca pencarian jadikan hanya hiburan semata seluruh buat yang suka main modal-modal receh bisa dibantu subnya komen atau like nya Terima kasih yang sudah menonton bye bye